Semuanya tidak menunjukkan Tidak menutup banyak lagi Ya Tanyo, kalau ada punya tangan janggu lho Baju, jangan tidur Mau Dek, tidur juga dulu lah Baju aku lho nak mau tidur Hah, coba pikirkan sama Dek Mimpi yang dapat arti karun lho Nak boleh apa-apun Dek, nak boleh baju Nak boleh omeh, lho boleh kan Nak boleh omeh sekurang rosok, lho boleh kan Hmm, ini doh I'm kau ngajar kau ngajar di Oh, dalam kopi Oh,